Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan pelajaran seminggu yang lalu, kita telah menetapkan bahwa sosiolahraga merupakan sebuah pembahasan tentang bagaimana aktivitas sehari-hari masyarakat dengan olahraga dan nyatanya kita melihat bahwa olahraga ini banyak sekali kepentingan dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya ya, termasuk negara oleh karena itu pertama-tama yang harus kita lihat dalam belajar sosial olahraga itu adalah uh, sistem masyarakat itu sendiri merujuk pada Karl Marx bahwa masyarakat itu terdiri atas tiga gulungan yang pertama adalah lower class jadi kelas paling bawah yang, ketiga, yang kedua adalah middle class dan yang paling atas adalah high class nah sejarah merupakan perjuangan kelas artinya bagaimana masyarakat bawah itu selalu berusaha untuk meningkat status sosialnya menjadi middle atau high class di dalam arena pergulatan di masyarakat itu antar kelas ini selalu terjadi konfliknya dan kemudian juga Marx menyebut sebagai revolusi proletar hal ini disebabkan karena masyarakat yang ada di bawah itu menuntut kepada high class dan middle class yang memegang alat-alat produksi agar supaya di dalam praktek produksi itu ada ya, kepedulian, ada ketaraan, ada ya unsur familiarisme atau kebersaudaraan gitu, sehingga hubungan antara Kaum berjuasi dan kaum proletar ini merupakan hubungan kekeluargaan, tetapi kenyataannya tidak demikian karena mereka yang memegang alat-alat produksi berusaha agar supaya memperkerjakan orang dengan upah yang murah dan mendapatkan keuntungan yang sebesar besar-besarnya. Oleh karena itu, ya, berusaha menekan. Kepada kaum proletar ini, yang juga adalah kaum buruh, ya, agar supaya menuruti apa yang dikehendaki oleh majikannya. Di dalam konteks inilah kita melihat bahwa olahraga sebagai satu subjek di dalam masyarakat itu tidak hanya persoalan ekonomi tetapi juga menyangkut persoalan-persoalan uh, politik, persoalan-persoalan sosial dan persoalan budaya. Jadi kita kembali kepada definisi olahraga sendiri. Kami ulang bahwa olahraga adalah kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri. Nah, ini adalah definisi dari KONI ya. Jadi semangat perjuangan melawan diri sendiri, orang lain, atau unsur alam yang jika dipertandingkan harus dilaksanakan secara sportif. Sehingga merupakan sarana pendidikan pribadi menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih luhur. Wah, ini dapat memberikan kepada kita tentang oh, ada unsur-unsur meningkatkan kualitas hidup dan lebih luhur. Jadi kalau begitu ya kurang lebih sama dengan perjuangan kaum proletar yang dideskripsikan oleh Karl Marx bahwa buruh itu juga harus meningkat ya, kualitas hidupnya yang lebih baik yang tidak dapat dieksploitasi sembarangan oleh kaum berjuis. Dan dalam undang-undang nomor 3 tahun 2005 olahraga adalah kegiatan sistematis untuk mendorong membina mengembangkan potensi jasmani rohani dan sosial kalau dalam konteks sosial olahraga kita ini tadi ya saya kira mengembangkan potensi rohani dan jasmani juga termasuk ekonomi ya, politik dan budaya undang-undang tahun 2005 nomor 3 ini hanyalah mendorong dan membina ya mengembangkan potensi jasmani rohani dan sosial tapi kita lebih dari itu karena kita berbicara mengenai masalah olahraga dalam perspektif politik. Jadi, olahraga itu efeknya adalah tidak hanya mengembangkan potensi jasmani rohani saja, tapi dapat digunakan untuk membangun image atau potensi branding baik untuk pribadi maupun negara. Di dalam Council of Sport and Physical Education definisi olahraga itu aktivitas jasmani dengan ciri-ciri permainan yang melibatkan unsur perjuangan menentang diri sendiri orang lain atau konfrontasi dengan faktor alamnya jadi itu kurang lebih sama ya dari Council of sport and physical education itu dengan definisi koni saya kira tujuannya ke situ ya kita lebih dari itu berbicara tentang sosiologi olahraga itu karena olahraga itu ya hanya dipandang sebagai aktivitas the big muscle activities ya jadi olahraganya apa mengembangkan otot saja ya itu memang olahraga dalam pengertian pendidikan jasmani atau dalam pengertian jasmani dan prestasi ya maka olahraga disebut human movement atau gerakan aktivitas fisik dan mental spiritual dan dan sosial ini definisi yang yang sangat terbatasnya di dalam pengertian sosiologis uh, lebih dari itu karena apa karena persoalan olahraga itu akhirnya juga uh, tidak bisa dilepaskan dari aktivitas politik termasuk uh, apa suatu alat untuk dapat meningkatkan branding Pribadi, personal branding maupun nation branding, jadi branding bangsa. Nah, di situ kita juga akan melihat ya, secara sosiologis olahraga itu tidak dilihat untuk yang hanya apa body movement ya, tetapi secara sosiologis minimal ada empat empat posisi yang yang penting yang pertama berbicara tentang agensi yaitu atletnya dan orang-orang yang terlibat di dalam keolahragaan itu sendiri yang kedua berbicara mengenai struktur yaitu ini pemerintah dan organisasi-organisasi lain yang terkait serta pranata sosial nah pranata sosial itu ya menyangkut nilai dan norma sebagaimana yang sudah saya jelaskan minggu yang lalu kemudian yang ketiga olahraga menyangkut kehidupan masyarakat atau civil society karena eh, olahraga itu di dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu kebutuhan tetapi dalam gaming dalam pertandingan itu ya tentu membutuhkan publik dan membutuhkan publik itu tidak gratis orang nonton sepak bola itu kalau di televisi ya yang televisi free to air ya gratis tetapi tidak bisa memilih pertandingan tapi yang televisi yang bisa memilih program-program khusus tentang olahraga ya harus mengeluarkan kocak atau membayar jadi olahraga ini memang sangat pelik ya tidak hanya kita berbicara tentang yang melakukan body movement itu tetapi juga masyarakat luas sebagai pendukung dan yang keempat adalah market nah di market ini kan ada banyak pemain ya ada pengusaha ada pembeli ada produk produksi kemudian ada distribusi dan lain-lain dan pasar ini merupakan perspektif ekonomi, bukan perspektif sosial belaka. Dan pada akhirnya, ya, olahraga itu dapat dilihat sebagai media ya, untuk mencapai kepentingan nasional. Di dalam pengertian sosial, ya, olahraga sebagai media untuk tadi mengembangkan potensi jasmani rohani selanjutnya setelah kita berpikir olahraga sebagai fakta sosial maka kita perlu menjelaskan olahraga sebagai aktivitas sehari-hari dari masyarakat biasanya seperti apa lalu masyarakat golongan menengah seperti apa aktivitas golongan yang paling tinggi seperti apa ini berbeda-beda cara melihat mereka terhadap olahraga itu sangat berbeda mengapa ya karena kelas itu sendiri yang menentukan uh, seseorang dalam melihat olahraga artinya apa bahwa ya kalau mereka dari golongan middle class, misalnya, yang terbiasa dengan bisnis, ya, olahraga sebagai aktivitas bisnis. Bagi yang high class, ya, olahraga sebagai satu media untuk mengembangkan personal branding, meningkatkan status sosial, tetapi juga sebagai media atau jalur untuk melompat pada posisi yang lebih tinggi kalau status sosial itu eh, jelas tapi juga digunakan untuk eh, mencapai tingkat yang tinggi dalam pengertian politis maka dari itu tidak heran apabila orang-orang eh, yang memanfaatkan olahraga untuk tujuan politik ya menjadi ketua poni menjadi ketua cabang-cabang olahraga dan kemudian hal itu dijadikan suatu lompatan ya satu lompatan ya untuk pencapaian tujuan yang lain jadi kalau seperti itu berarti kan olahraga yang tadi didefinisikan sebagai Body movement atau potensi uh, jasmani dan rohani itu ya, ya tidak nyambung. Ya, maka dari itu, mengapa sosiologi olahraga ini dipelajari ya, agar supaya kita memperoleh perspektif olahraga tidak hanya jadi olahraga tidak hanya untuk uh, suatu hal ya, yang bersifat kompetisi saja tetapi olahraga memang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik nah kualitas hidup yang lebih baik itu dapat diterjemahkan dari semua aspek karena ada aktor yang menganggap bahwa apa aktivitas olahraga itu mendatangkan keuntungan yang besar nah, termasuk juga kalau kita melihat bahwa di masyarakat bawah ya olahraga itu mungkin hanya digunakan untuk kesehatan tapi tidak digunakan untuk hal, -hal yang lebih dari itu nah, gulungan menengah ya, lebih banyak digunakan sebagai peningkatan status ya, dan personal branding termasuk tadi juga untuk mengeruk keuntungan ekonomis jadi kalau kita memakai pandangan Karl Marx maka ya masyarakat bawah ini tetap saja mengeluarkan duit untuk kegiatan para kapitalis karena ya mereka ya bisa mengorganisir apa orang-orang untuk bertanding dan di situ juga hadir negara karena negara juga butuh uang dari pajak ya, mengingat dari apa yang uh, sudah uh, kami jelaskan di depan bahwa olahraga ini tidak hana. Karena kita berpikir bahwa olahraga ini menyangkut kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu holistik, menyeluruh kehidupan kita. Dan setiap kelas memanfaatkan olahraga itu untuk ya tujuan-tujuan yang tidak hanya uh, apa body movement. Ya. Dia sendiri mungkin secara pribadi tidak terlibat dalam olahraga mungkin ya sakit-sakitan atau apa ya tapi yang penting tujuan untuk olahraga itu tidak untuk prestasi mungkin juga untuk bukan untuk kesehatan tapi untuk batu loncatan ke status sosial yang lebih baik atau juga batu loncatan untuk memperoleh jabatan politik yang yang baik nah apakah masyarakat bawah ya kaum proletar ini juga mempunyai kesempatan seperti itu ya kalau pada umumnya kita melihat masyarakat itu ya saya kira hanya untuk kebutuhan agar supaya sehat dan itu pun juga diterima dari propaganda atau informasi-informasi dari kelas atas ya misalnya saudara-saudara lah berolahraga itu kan karena ada informasi bahwa olahraga itu bisa memperpanjang usia menyehatkan badan Ya, misalnya bersepeda Itu dipropagandakan Karena supaya Anda membeli sepeda Pada waktu COVID Pertama kali muncul Saya pergi ke toko sepeda Di Jalan Selamat itu Saya harus antri Padahal tokonya sebesar itu Dan berjam-jam Ya jadi yang untung itu ya tetap golongan menengah itu yang dilihat secara sosologis Marx itu ya. Jadi ya olahraga ini sebagai media untuk uh, apa dapat mengeruk keuntungan. Nah kalau bagi negara itu lebih luar biasa lagi karena ini olahraga ini dapat dijadikan sebagai alat propaganda dan itu sudah dipraktekkan ya marilah kita lihat ya, akan saya pertontonkan kepada Anda tentang bagaimana Jerman memanfaatkan olahraga sebagai branding jadi untuk propaganda olahraga itu Ingin menunjukkan bahwa Jerman itu negara yang kuat. Negara yang mempunyai posisi yang terhormat. Dan sampai sekarang itu kalau kita melihat pertandingan sepak si bola Jerman begitu itu pandangan kita kan kepada masa lalu ya pada waktu apa, pemerintahan Resim Hitler Ya coba kita lihat ya, jadi di situ kita akan melihat bahwa memang hal itu benar adanya. Apa yang kita lihat itu tampak sekali bahwa ya tadi komentarnya adalah mungkin saja Hitler itu tidak tertarik dengan olahraga, tapi dia tertarik menggunakan olahraga sebagai alat pembangun karakter bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua juga olahraga dijadikan sebagai alat propaganda ya, dan ingin ditunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Jerman itu bukan bangsa ecek, -ecek ya. Bangsa Jerman itu merupakan bangsa yang besar dan mempunyai prestasi yang sangat tinggi. Dan itu terjadi pada Olimpiade eh, tahun 1936 musim dingin. Sebetulnya menurut saya adalah gambaran bagaimana Jerman ingin menunjukkan bahwa dengan olahraga itu ada superioritas ya, ras, ada superioritas negara yang tidak hanya ingin untuk apa meningkatkan jasmani, tadi tidak, tetapi eh, berusaha agar supaya olahraga ini dapat dijadikan alat untuk mempromosikan Jerman sebagai negara yang besar. Dan itu saya kira juga kemudian menimbulkan uh, per, apa, Jerman memecah perang dunia kedua itu ya. Karena ada nafsu-nafsu lain kecuali hanya seperti definisi olahraganya mengembangkan potensi uh, jasmani, rohani, dan sosial. ya Tidak itu itu. Itu harus diubah ya. kalau kita mau belajar lebih mendalam tentang uh, sosiologi. Dan kita lihat ya sebentar lagi mungkin Jerman akan menunjukkan ini loh uh, mentalitas rakyat Jerman di mata dunia. Dan itu tampak sekali di dalam upaya para atlet untuk memenangkan setiap pertandingan. ya yeah. sport is prostituted when support loses. It's independent and democratic character and becomes a political institution. Ini apa analisis yang lebih apa namanya tinggi lagi karena olahraga ini uh, sesuatu yang steril, yang independen tetapi uh, justru di apa digunakan sebagai institusi politik untuk mencapai uh, tujuan dan kepentingan. No country was completely oblivious to the actions of military aggression and racial intolerance by the Nazi party. The Nuremberg laws passed in 1935 that restricted the civil rights of German Jews drew a great amount of criticism, and Hitler's rearmament of Germany made many nations wary of a new threat. This wariness was only increased when in 1936 German troops violated the Treaty of Versailles by marching into the demilitarized Rhineland in this volatile political atmosphere a great debate developed over attendance at Germany's Olympic Games ultimately the debate was not over whether Germany's actions were right or wrong nah disitu ada membawa intolerance and discrimination jadi apa namanya Ya, olahraga itu kemudian perspektifnya begitu sangat luar biasa. Ya, menyentuh tidak hanya persoalan uh, jasmani, rohani, dan sosial, tapi kita melihat ya, di dalam video ini bahwa olahraga itu uh, merupakan media, bahkan uh, power ya, untuk uh, meningkatkan uh, semangat, karakter, spirit, bangsa, di mata dunia internasional. Jadi di dalam artikel ini dijelaskan bahwa ya olahraga dikaitkan erat dengan kampanye dan propaganda Nazi Jerman. Jadi olahraganya sendiri itu ya sebagai media press reservation about playing into the hands of an oppressive fascist regime debate was significant in france and england and especially fervent in the united states where the numerous jews and african americans cried out against nazi discrimination for these groups sports and politics were inseparable though germany promised equal treatment of all athletes it was questioned whether this pledge would be upheld there were some very serious debates and Um, it wasn't always over the Jewish question, it was over um, the just overall political repression. You can't divorce sports from the politics of the time. Several American groups took a firm stand against the Games. The NAACP partnered with American Jewish organizations, and the Committee on Fair Play in Sports was formed to urge an Olympic boycott based on Germany's past military and political actions these groups partnered with the amateur athletic union and gained considerable strength. Across the globe, separate Olympic games were organized in protest. Ya, kemudian juga olahraga ini di apa dikaitkan juga dengan perilaku diskriminasi ya. Makanya atlet-atlet dari Amerika Serikat yang apa banyak kulit hitamnya juga mendapatkan perlakuan yang discriminative. Karena itu mereka juga uh, memprotes. However, in the end, those who argued that sports and politics should be separate entities won out. 28 countries attended the Winter Games and 49 the Summer. No boycott movement was successful. Debate continued throughout the games over controversies such as athletes giving the Nazi salute and Hitler's reported snub of black athlete Jesse Owens. Debate and propaganda combined at the Nazi Olympics to create a buzzing atmosphere. Observers could tell that they were witnessing an event that would change history. Few had any idea of the course history would actually take after the Games came to a close. The Summer and Winter Olympics of 1936 were overwhelming successes. Germany emerged with the most gold medals and the incident free running of the games and absence of serious boycott led the Nazis to believe that their regime was universally admired and accepted. Germany's lavish and hospitable exterior was able to successfully conceal the concentration camps and militarism hidden just beneath the surface. Without any serious condemnation, the Nazis continued their operations. They aided Spanish right-wing radicals during the summer games, began plans to expand into Austria, Czechoslovakia, and Poland, and laid the groundwork for genocide on an unparalleled scale. When the Olympic flame was extinguished in 1936, it would not be lit again for 12 years. Instead of competing for glory in the stadium, the use of the world struggled for survival during World War II. The war left millions of soldiers dead, Europe in ruins, and 11 million slaughtered at the hands of the Nazis. The modern Olympics were originally conceived as a means of bringing the nations together in peace. But from the hostage crisis in 1972, to the boycott debates of 1980, to China's emergence on the world stage in 2008, the Olympics have served a much more political function. Ya, itu sampai protesnya seperti itu ya, bahwa Uh, no Human Rights on Olympics. Maka uh, di satu pihak bahwa olahraga dapat digunakan sebagai media untuk persaudaraan dunia atau ya lebih uh, familiarity ya. Tetapi nyatanya bahwa di situ sebagai ajang untuk uh, pertempuran. Nah, ada skandal tadi yang dilari itu. Owen tadi yang dikalahkan karena mungkin bukan karena prestasinya tapi mungkin karena kulitnya jadi saya kira itu apa yang bisa saya jelaskan ya ada mas Nur seperti ada mas Andika ya, ya mohon maaf ya mas Andika saya duduk ini tadi kok langsung ketiduran jadi apa posisi saya tadi siap. ditunggu ditunggu dari jam setengah tiga loh Bro <laughs> lah mau ya, orang tidur oh, ditunggu gimana wah tidurnya ya di kursi ini saya ya, Yui -yui. tapi nanti kan rekamannya bisa saya share mas Andika siap. Nah, papa, Bro siap nggak apa apa Bro oh ya puasa puasa saya duduk begini ini kok sebetulnya sudah saya tapi belum saya share alamatnya oh J ya Yang Anjir, apa, -apa nampak, Bro ya. Absen, saya buka terus sampai jam berapa ya? Ya, itu sampai, sampai setengah enam, kelihatannya, bro. Ah, ya, sudah saya buka ya, jam lima lah, karena jam lima ini ada mahasiswa yang mau kuliah luring, tapi ngajak buka bersama ya. Syukurlah, buka bersama. Saya kira sudah sangat jelas ya, apa yang tadi saya jelaskan. Apa, sampaikan itu bahwa ya, kalau kita mengacu pada definisi yang tradisional ya kemudian ndak mencakup karena yang tradisional itu hanya berbicara mengenai mengembangkan potensi jasmani rohani dan sosial kan itu ternyata ketika kita memutar film tadi Wah lebih besar lagi olahraga ini dan kalau kita tetap berpikir seperti itu tidak maju-maju kita dianggap olahraga itu ya hanya itu tadi hanya menggerakkan badan maka tidak ada kesadaran negara untuk membiayai cabang-cabang olahraga itu supaya ya dibiayai-dibiayai tapi asal-asalan kan. kalau mungkin eh, sejak dulu olahraga itu dianggap sebagai apa media atau cara untuk mencapai kepentingan yang lebih besar ya kepentingan nasional saya kira akan berubah mental para tinggi kita ya termasuk juga eh, tidak ada penjelasan yang yang yang lebih konkret gitu ya kalau olahraga dimasukkan ke dalam nes, elemen nasional power ya jadi elemen nasional power itu apa unsur-unsur yang menjadi kekuatan negara ya tidak hanya minyak tidak hanya sdm tapi olahraga itu merupakan satu potensi yang sangat luar biasa untuk memberikan support dukungan terhadap negara di dalam mencapai kepentingan nasional baik dalam kepentingan di dalam negeri maupun dalam kepentingan global. Jadi ya mindset kita harus berubah di kurikulum olahraga ya pasti hanya tiga definisi itu kan, yang, yang sering dibicarakan, tapi kalau melihat faktanya, lebih dari ya. begitu ya Mas Andika, terima kasih atas uh, partisipasinya, segera teman-teman diberitahu untuk absen saja, nanti rekamannya akan kami ya yeah, bro ya, yeah. yeah. yeah, yeah, begitu ada Mas Nur yeah, bro. Oh, ya, Mas Afes ya, begitu nanti yeah. saya ya, Mas Nur yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk screenshot-nya sudah saya kirim via dengan Bro. Ya, terima kasih Merah.